Real Madrid temukan calon pengganti Karim Benzema di Arsenal Real Madrid cepat atau lambat harus segera mencari pengganti Karim Benzema. Dan diyakini pelatih Carlo Ancelotti sudah meminta manajemen segera bergerak. Malah kini sudah muncul satu kandidat kuat, tak lain pemain yang dibidik adalah Gabriel Jesus. Laporan Tribal Football, Ancelotti memasukkan Yesus dalam daftar teratas. Malah kabarnya, sang pemain sudah membuat pelatih asal Italia tersebut terpikat dan mau memboyongnya di musim panas kemarin sebelum bergabung dengan Arsenal. Sejauh ini belum ada langkah konkret, Madrid masih terus memantau situasi Yesus. Namun, kemungkinan pada awal tahun mereka akan membuat keputusan. Sehingga di musim panas mendatang, Yesus sudah benar-benar bisa diboyong. Yesus diketahui pindah dari Manchester City ke Arsenal beberapa bulan lalu. Di klub anyarnya tersebut, dia pun tampil cukup moncer sejauh ini di Premier League, Yesus sudah mengemas 5 gol. Dia juga menjadi salah satu inspirator keberhasilan Arsenal memuncaki klasemen hingga pekan dua 12 ini. Andai memang bergabung dengan Madrid, maka kehadiran Yesus akan memperkental aroma Brasil dalam skuad Los Blancos khususnya di lini depan. Diketahui saat ini di sana sudah ada Rodrigo Go serta Vinicius Junior. Vinicius Junior merasa timnas Prancis punya peluang untuk jadi juara Piala Dunia. Winger Real Madrid dan juga timnas Brasil Vinicius Junior merasa apabila timnas Prancis untuk saat ini memiliki peluang untuk menjadi juara di laga Piala Dunia 2022 mendatang. Prancis sendiri memang merupakan salah satu timnas terkuat di area sepak bola dunia. Mereka sendiri sekarang memiliki status sebagai juara bertahan Piala Dunia di mana pada Piala Dunia 2018 mereka berhasil mengalahkan timnas Kroasia. Vinicius sendiri cukup yakin apabila timnas Prancis memiliki potensi untuk mempertahankan gelar juara mereka saat ditanya mengenai timnas mana yang bisa menjadi juara Piala Dunia. Ya, mungkin agak sulit. Tim terbaik menurut saya adalah tim yang menang Piala Dunia kemarin. Prancis adalah timnas terbaik untuk saat ini. Akan tetapi, tentu saja Piala Dunia bisa berubah karena ada banyak tim lain yang juga sama bagusnya dan memiliki potensi untuk menang. Argentina tampil cukup baik, Brazil, Jerman, Inggris adalah tim yang cukup kuat di piala dunia kali ini. Tentu saja, saya berharap semoga Brazil bisa menang, ujar Vinicius. Di sisi lain, Vinicius cukup optimistis apabila dirinya bisa bermain bersama dengan timnas Brasil, meski itu berarti harus bersaing dengan beberapa pemain inti Brasil saat ini, seperti Neymar dan masih banyak lagi. Eden Hazard minta kesempatan buktikan diri di Real Madrid Striker Real Madrid Eden Hazard mulai frustasi karena minimnya menit bermain. Berbicara dalam wawancara FIFA menjelang piala dunia, Hazard menekankan bahwa dia merasa baik tentang kondisinya sekarang dan percaya bahwa dia hanya perlu kesempatan untuk membuktikan diri. Ini rumit, ada banyak hal yang berdampak. Beberapa cedera, keraguan, dan semua yang menyertainya, tapi sekarang semuanya kembali normal. Saya hanya berharap untuk satu hal agar dapat menunjukkan di lapangan bahwa saya masih di atas. Tidak banyak lagi yang bisa dikatakan tentang itu," kata Hazard dilansir Mundo Deportivo. Sejauh musim ini, Ancelotti lebih banyak mempercayakan Vinicius Jr, Rodrigo dan Fernand Verde. Hazard baru tampil sebanyak enam kali di semua kompetisi dan mencetak satu gol serta satu assist. Selama pramusim, Carlo Ancelotti sejatinya telah memutuskan untuk mendukung Eden Hazard sebagai alternatif Karim Benzema. Memang benar bahwa Iden akan bermain lebih banyak dari tahun lalu dengan mempertimbangkan bahwa dia bisa bermain di posisi menyerang yang berbeda, ujar Ancelotti pada laga pramusim lalu. Namun, selama Benzema absen, Hazard menjadi pemain pengganti melawan Celtic dan Mallorca pada pertengahan September, dia tampil sebagai starter kala melawan Shakhtar Donetsk. Jika beruntung, Hazard bisa sekali lagi menunjukkan kemampuannya mengingat dia sempat mencetak gol dan assist menghadapi Celtic di pertandingan pembuka Liga Champions dari bangku cadangan. Gak jadi kelain hati, Asensio siap tekan kontrak baru di Real Madrid. Gelandang Real Madrid, Marco Asensio dikabarkan tak akan pergi ke klub lain, karena ia akan memperpanjang masa kerjanya di Santiago Bernabeu. Musim panas lalu, nama Asensio sering muncul di kolom gosip media-media sepak bola Eropa. Pasalnya, ada kabar ia akan cabut dari Madrid. Saat itu, kontraknya di Madrid tersisa setahun lagi, ia diklaim tak akan memperpanjang masa kerjanya di Bernabeu. Pasalnya masa depan Asensio di Madrid tampak suram, ia kalah bersaing dengan pemain seperti Federico Valverde dan Rodrigo. Marco Asensio masih muda, 26 tahun. Ia juga merupakan salah satu gelandang papan atas Eropa. Belum lama ini ada kabar bahwa Marco Asensio siap cabut dari Real Madrid pada musim dingin 2023 nanti. Namun, kini ada kabar baru soal masa depan Asensio. Kabarnya ia sudah berubah pikiran. Asensio diklaim siap tekan kontrak baru di Madrid. Kabar itu dilansir oleh Marca, laporan media Spanyol itu mengklaim Asensio siap menaikkan kontrak baru dengan durasi panjang. Laporan itu juga mengklaim bahwa Asensio sebenarnya memang selalu memprioritaskan bertahan di Madrid, padahal ia sebenarnya bisa mendapat gaji lebih besar di klub lain. Marco Asensio sebelumnya sempat ditanya terkait kabar yang mengaitkannya dengan Barcelona. Saat itu, ia tampak tak menutup pintu untuk pindah ke klub rival abadi Real Madrid tersebut. Sejujurnya saya tidak tahu, seperti Barca banyak gosip yang keluar, ujar Asensio pada Kop. Saya fokus pada saat ini dan memberikan segalanya dengan tim nasional dan dengan klub saya. Saya belum memperhitungkannya dan tidak memikirkannya, saya tidak bisa memberimu jawaban, seru Asensio.